Assalamualaikum anak-anak kelas 5 Jumpa lagi di pelajaran matematika ya Kita awali pelajaran dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim Kali ini kita akan belajar perkalian pecahan desimal Pecahan desimal adalah pecahan yang berbentuk koma ya Ada beberapa cara untuk mengalihkan dua buah pecahan desimal Cara yang pertama kita menggunakan pecahan biasa. Jadi, pecahan desimalnya kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu, baru kemudian kita kalikan. Contoh anak-anak, 0,25 dikali 0,5 kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa 0,25 itu adalah 25 per 100 sedangkan 0,5 adalah 5 per 10 setelah kita ubah menjadi pecahan biasa maka pecahannya kita kalikan 25 per 100 dikali 5 per 10 25 kita kalikan 5 hasilnya adalah 125 kemudian 100 kita kalikan dengan 10 hasilnya adalah 1000 maka hasil perkalian dari 25 per 100 dikali 5 per 10 adalah 125 per 1000 atau boleh kita ubah ke dalam pecahan desimal yaitu 0,125. Sekarang kita akan bandingkan dengan cara yang kedua ya. Cara perkalian bersusun. Anak-anak, perhatikan terlebih dahulu jumlah angka di belakang koma dari bilangan yang akan kita kalikan. Nah, 0,5 dikali 0,25. Perhatikan bilangan yang pertama adalah 0,5. Angka di belakang komanya ada 1 untuk 0,5. Untuk 0,25 ada 2 angka di belakang koma. Nah, ini nanti kita perlukan untuk menentukan tanda koma pada jawaban akhirnya. Oke, sekarang kita susun 0,25 dikali 0,5. Langkahnya sama dengan perkalian biasa, Nana. Ini 5, kita kalikan 5, hasilnya 25 nyimpan 2, kemudian 2 dikali 5 hasilnya 10 ditambah 2, hasilnya 12 nyimpan 1 kemudian 0 dikali 5 hasilnya 0 ditambah 1 ditulis di sini 1 kemudian langkah berikutnya 5 kali 0 hasilnya 0 2 kali 0 hasilnya juga 0 dan terakhir 0 kali 0 hasilnya juga 0 selanjutnya kita jumlahkan Lurus 5 ini bawahnya tidak ada berarti 5 ditambah 0 hasilnya 5 Kemudian 2 ditambah 02 1 ditambah 01 dan terakhir 0 kita tulis lagi 0 disini Nah untuk menentukan posisi koma ini anak-anak perhatikan Tadi 0,5 itu punya 1 angka di belakang koma 0,5 punya 2 angka di belakang koma 1 dan 2 ditambah hasilnya adalah 3 Jadi nanti jawaban akhirnya punya tiga angka di belakang koma. Jadi hasil perkalian 0,5 dikali 0,25 adalah 0,125. Sama ya dengan cara yang pertama tadi. Oke kita coba contoh kita bandingkan kedua cara ya. Hasil dari 1,32 dikali 0,2 adalah untuk cara yang pertama kita gunakan pecahan biasa. 1,35 kita ubah menjadi pecahan 135 per 100. Kemudian 0,2 kita ubah menjadi 2 per 10. 132 dikali 2 hasilnya 264 100 dikali 10 hasilnya 1000 kalau kita ubah menjadi pecahan desimal yaitu 0,264 sekarang kita gunakan cara yang kedua yaitu dengan cara perkalian bersusun 1,32 dikali 0,2 kita kalikan mulai dari yang belakang 2 kali 2 hasilnya 4 3 kali 2 hasilnya 6 1 kali 2 hasilnya 2 Selanjutnya 2 kali 0 hasilnya 0 3 kali 0 hasilnya 0 dan 1 kali 0 hasilnya juga 0 Kita tambahkan 4 Langsung kita tulis lurus di sini Kemudian 6 ditambah 0, hasilnya 6. 2 ditambah 0, hasilnya 2. 0 kita tulis kembali. Sekarang perhatikan menentukan komanya. 1,32 ini punya 2 angka di belakang koma. Kemudian 0,2 punya 1 angka di belakang koma. Jadi jumlah angka di belakang koma ada 3. maka kita hitung 3 angka dari belakang yaitu ini 1, 2, 3 kita beri tanda koma di sebelah sini jadi hasil kali 1,32 dikali 0,2 adalah 0,264 Baik, anak-anak. Itu tadi materi tentang perkalian pecahan desimal yang sudah kita pelajari. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami dengan baik. Kita akhiri pelajaran pada hari ini dengan membaca. Alhamdulillah bersama-sama alami Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya Terima kasih sudah menyimak pelajaran dengan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh